Wow, halo teman-teman. Balik lagi bersama Truk Bang Asep ya teman-teman. Wadidaw Jangan lupa tersenyum ya teman-teman. Karena apa? Lihat, karena mainan ini keren semua teman-teman. Ayo bantu menaikkan mainan ini ke truk pasir ya teman-teman. Wadidaw Tuh lihat. Mantap sekali teman-teman. Keren-keren semua. Wadidau, sebelum itu Jangan lupa teman-teman, Markimul. Mari kita mulai teman-teman. Mantap. Oke, kita mulai dari anak ayam yang lucu-lucu ini teman-teman. Mantap betul ya. Coba lihat. Ada warna kuning teman-teman. Warna biru, warna pink, dan warna putih teman-teman. Kita naikkan yang warna kuning dulu ya. Mantap. Tuh, yang warna kuning ada tiga teman-teman Oke, kita ambil yang warna kuning Wadidaw Mantap betul teman-teman Lucu-lucu sekali ya Wadidaw Sekarang kita naikkan Yang warna biru teman-teman Oke, yang warna biru ternyata ada dua biji teman-teman Mantap, dua ekor Wadidaw Saya sebut terus ya teman-teman Hohohoi, -teman. maaf lah Oke, kita ambil yang warna pink teman-teman. Wadidau, keren sekali, lucu-lucu ya teman-teman tuh. Mantap, kita langsung angkat saja, Wadidau. Wah, truknya sudah hampir penuh. Oke, kira-kira muat tidak? Ya muat lah teman-teman. Kita masukkan yang putih teman-teman. Nah, Di sini saja teman-teman tuh masih muat wadidaw wah satu lagi teman-teman mantap kita berhasil menaikkan anak-anak ayam teman-teman wadidaw oke bantu menaikkan yang ini teman-teman kita taikan ke truk pasir ya teman-teman jangan kemana-mana dulu oke mantap kita ambil yang, yang ini dulu teman-teman tuh yang ini dinosaurus teman-teman Punggungnya agak berduri teman-teman Tapi ini tidak apa-apa Karena kan mainan teman-teman <guruh> Mantap kita masukkan Wadidaw Nah Yang ini dinosaurusnya agak besar teman-teman Wadidaw Mantap sekali teman-teman Oke Kita langsung angkut saja Dino leher panjang ya teman-teman Mantap betul nah kalau yang tiga ini tirek teman-teman yang ini warna oranye warna hijau dan warna biru kita ambil yang warna oranye dulu teman-teman oke mantap kita langsung angkut saja mantap yang warna hijau menyusul teman-teman mantap mantap nah ini tirek warna biru Mantap betul. Kita kita taruh, kita simpan di sini saja teman-teman. Mantap. Nah, kalau yang ini mainan apa teman-teman? Lihat. Betul, yang ini baby kura-kura teman-teman. Masih kecil. Lucu sekali kan teman-teman? Mantap betul. Langsung saja kita simpan ya teman-teman. Mantap. Nah, kalau yang ini Ikan apa teman-teman Lucu -teman? sekali Wow Yang ini ikan paus teman-teman Mantap betul kita langsung simpan saja Oke Oh iya teman-teman Ada lagi nih e, Makhluk laut teman-teman Iya ini ikan hiu teman-teman Predator ya teman-teman Mantap sekali keren Ayo kita simpan teman-teman Mantap Mantap betul Wah lihat teman-teman Wadidaw posenya santai sekali ya teman-teman Tuh lihat Keren Yang ini katak teman-teman Ayo kita simpan Wadidaw Keren kan teman-teman Terima kasih sudah membantu Oh iya masih ada satu lagi teman-teman Jangan kemana-mana dulu Oke Kita bantu menaikkan mainan ini ya teman-teman Mantap Nah, Yang ini ada truk pasir teman-teman Keren sekali Mantap Kalian bisa menemukannya di tambang pasir ya teman-teman Wadidaw Mantap betul Kita langsung simpan saja Mantap Wadidaw Yang ini lucu sekali teman-teman Ada mobil kok teman-teman Mantap Kita langsung simpan saja Mantap betul ya teman-teman Oke kita ambil yang warna pink ini teman-teman Enggak -teman. sabar aku melihatnya mantap sekali Wadidaw ternyata mobil ambulan teman-teman Kita langsung angkut saja Mantap betul Nah yang ini mobil polisi teman-teman Keren sekali Kita langsung angkut saja Wadidaw Wah wow, ada trip molen teman-teman Mantap betul Bisa mutar ya ininya Oke kita simpan saja Wadidaw Wow Yang ini mobil boket teman-teman Mantap sekali Kita langsung simpan saja Mantap Oke Ini yang terakhir teman-teman ini mobil sampah teman-teman Mantap betul Kita langsung simpan saja ya teman-teman Wadidaw Mantap Truknya sudah penuh semua teman-teman Mantap betul Sepertinya videonya sampai sini saja ya teman-teman Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng ya teman-teman Biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton. Wah, bye teman-teman.